Halo teman-teman youtuber yang saya kasihi Berjumpa lagi bersama saya Ruben Channel Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial Cara memasang atau menambahkan kartu di Youtube Kartu di Youtube seperti ini yang saya perlihatkan sekarang Yang saya beri lingkar merah Kartu Youtube selalu disimbolkan dengan I atau huruf I, yang mana huruf I ini adalah ID card yang berfungsi untuk menautkan video lainnya atau channel lainnya sehingga penonton tidak langsung keluar dari channel kita. Ketika kita klik, kartunya akan muncul atau dapat menautkan video lainnya. Biasanya kartu ini ditampilkan di pada bagian atas kanan, kanan atas di video kita. Selain itu, kartu berfungsi untuk menambah viewer sehingga jam tayang video kita semakin bertambah. Namun sebelum teman-teman melanjutkan video saya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan like video saya agar channel saya dapat berkembang dengan baik. Oke, okay, baik teman-teman youtuber yang saya kasihi kita lanjut. Sekarang saya ingin membuat kartu di Youtube. Pertama-tama kita membuka situs Youtube. Yang mana video ini saya menggunakan laptop atau PC. Ketika teman-teman menggunakan perangkat Android atau HP Android, maka langkah-langkah untuk membuat kartu atau memasang kartu tidak jauh berbeda ketika kita menggunakan PC atau laptop kita bisa langsung saja ketik YouTube di search di kolom pencarian kemudian kita lihat channel kita klik akun di sebelah kanan atas pilih channel channel Anda Kemudian sekarang ini saya ingin membuat kartu di salah satu video yang mana video itu saya belum membuat atau memasangkan kartunya. Saya memilih video yang ini saja untuk memasang kartu. Kemudian kita langsung edit saja. Edit video. Kemudian di bagian detail video, kita cari yang namanya ada fitur kartu layar akhir kemudian ada playlist silakan teman-teman memilih fitur kartu jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris browser teman-teman menggunakan bahasa Inggris biasanya kartu itu tertulis card tapi jika teman-teman browser teman-teman menggunakan bahasa Indonesia akan langsung muncul kartu Klik atau pilih fitur kartu. Ya, sekarang di sini sudah muncul tambahkan kartu. Tambahkan kartu, klik tombolkan kartu. Kemudian di sini ada pilihan video atau playlist kemudian channel maksudnya jika ada channel lain yang ingin dipromosikan kemudian jajak pendapat kemudian tautan ya ini belum aktif jadi ini diabaikan saja tautannya belum diaktifkan jadi diabaikan jadi ada tiga pilihan yang memang bisa kita aktifkan sekarang ini yaitu, pilihan pertama, video atau playlist, kemudian channel, kemudian jajak pendapat. Pada umumnya, uh, yang dipakai oleh teman-teman youtuber adalah menambahkan kartu atau memasang kartu dengan menggunakan video. Jadi, bisa juga teman-teman menggunakan channel, tetapi channel lain, kemudian jajak pendapat. Sekarang saya memilih video atau playlist. Klik tombol buat, ya akan muncul jendela baru seperti ini. Kemudian, di sini ada upload, kemudian ada playlist. Jika kita ingin menggunakan playlist, kita pilih playlist, tetapi apabila kita menggunakan upload, kita bisa memilih video yang yang ada di dalam fitur upload yang perlu kita perhatikan untuk menambahkan kartu adalah hubungannya dengan video utama apakah kartu itu memiliki atau mempunyai hubungan atau masih di dalam satu konteks materi atau konten jadi teman-teman harus memilih video yang masih berhubungan dengan video utama sekarang ini saya ingin memilih video yang masih mempunyai hubungan dengan video utama. Jadi, saya coba menambahkan kartu salah satu video yang memiliki hubungan atau masih berkaitan dengan video utama. Klik salah satu video, kemudian di bawah sini ada buat kartu. Klik tombol buat kartu ya. Sekarang di sini sudah nampak i. Ketika kita sorot mouse-nya, maka akan muncul hyperlink dari Ruben Channel, berarti dari channel yang channel milik kita. Begitu, jadi ketika kita klik, akan muncul video yang kita tautkan. Lalu di bagian bawah ada durasi. Nah ini kita bisa atur apakah kartu ini muncul pada menit keberapa dan detik keberapa kita bisa geser. Jika kita ingin tampilkan di menit kedua, kemudian menit kedua detik ke-17 ya seperti ini menit ke-2, detik ke-17 maka kartu ini akan muncul pada durasi menit ke-2 detik ke-17 jika kita geser ke sana, maka kartu ini akan muncul lebih tempo atau lebih, uh, lebih awal, jika kita ingin seret ke sini maka kartu ini juga akan muncul ke paling akhir, dan begitu seterusnya tetapi saya ingin menampilkan kartu di bagian awal sekali ya setelah itu kita langsung keluar saja dari fitur ini karena tidak perlu kita simpan ya ya demikian saja teman-teman cara membuat kartu di youtube semoga teman-teman dapat mempraktekannya dan satu pesan dari saya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya maka saya dengan keren dan hati memohon kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe dan like video saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya